Bapak Ibu yang saya hormati, menu yang selanjutnya adalah menu komunikasi, di mana di dalam menu komunikasi ini kita dapat berbincang atau berkomunikasi dengan seluruh guru atau staf MTS Negeri 5 Serang yang terdaftar di aplikasi e-learning madrasah. Contoh, kita akan coba masukkan guru yang akan kita chat, misal. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Aan Zikrullah Dawam. Apa kabar Pak Aan? Apakah materi e learning sudah dibuat? Kemudian kita klik tombol kirim, maka akan secara otomatis sistem mengirimkan chat ini kepada Pak Aan Zikrullah Dawam.